udah wis terang saatnya uh, kita mencari kepiting. Nah itu ada kepiting yang hidung bos. tuh tuh tuh kepiting hidung makan apa ya makan ikan. So. jangan lupa like subscribe di channel Fadok Kipen malam ini bosku kita akan mencoba untuk berburu kepiting di lokasi tambak tapi eh, cuaca malam hari ini nggak mendukung bosku tadi dari rumah menuju ke lokasi tambak cuaca bagus bosku, enggak hujan tapi setelah kita sampai eh, di lokasi tambak tiba-tiba hujan turun bosku jadi kita malam ini eh, berteduh di gubuk tambak bosku nanti setelah hujan reda eh, saya akan mencoba untuk eh, mengambil video berburu kepiting mudah-mudahan malam hari ini berburu kepitingnya bisa mengolah cipu ya oke yang belum subscribe bosku silakan subscribe yang sudah subscribe tonton video saya hujannya sudah reda bosku alias fush terang udah nevis terang saatnya uh, kita mencari kepiting nah itu ada kepiting wedeng bos tuh tuh tuh kepiting makan tuh tuh ya? makan ikan, tuh Kepiting makan ikan, kepiting bakau, kepiting tuh lah. tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh sebagai singdoyan tuh eh, enak kepiting mengkainan bos makan ikan ngumpet bos mau kena sinar lampu makan berjalannya kok buat ular enggak apa burung bos kucing kan? kucing oh kucing saya sudah burung bos kucing oh kucing hilang eh, kucing Tati -tati, senang, habis, kan? eh, kucing tapi siang dah habis hujan, kucing oh apisen, pernah hujan kucing apisen ya, cing luruh cing macin anget cing, malas ya nesot gue, agenda lalu bukan motor lewat lah, kucing apisen bos, apisen hujan pernah hujan sampah habis kena aerob sampah dari laut ini ini kan tampaknya di lokasi sini kalau ada aerob besar kita ngelam dari sampahnya nanti air kan airnya bersih tanggungnya yang barusan diperbaiki malam ini terpaksa kita mau pulang bosku karena airnya tuh bos airnya keruh karena tadi ya habis hujan besar dan sampai sekarang walaupun hujannya sudah berhenti tapi sampai sekarang airnya masih keruh alias budak kata orang masarinya tuh kalau airnya keruh atau budak itu kepiting dan ikan gak kelihatan bosku jadi kita terpaksa kita mau pulang lagian cuaca eh, malam ini kayaknya mau hujan lagi bosku daripada kita nanti eh, karena apa-apa oleh -apa, bawa kamera kita lebih baik pulang bosku jadi mohon maaf bosku apabila malam ini kita berburu kepitingnya nggak berhasil karena eh, ya itu tadi bosku yang sudah nonton saya ucapkan eh, terima kasih banyak dan juga yang sudah subscribe di channel saya saya ucapkan eh, terima kasih juga bye ibu bosku